Assalamualaikum, Hai semua, ketemu lagi bersama saya di channel Halumi Craft. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial membuat sarung motor rajut dengan motif yang sangat sederhana. Di sini saya hanya menggunakan tusukan half double crochet, atau biasa kita sebut tusuk HDC. Di sini saya kasih hiasan aplikasi bunga matahari sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like, subscribe, komen dan share dulu ya agar banyak teman-teman kita yang tahu tentang video sarung motor rajut dengan aplikasi bunga matahari yang sangat cantik ini Oke, terima kasih dan mari kita mulai. Saya menggunakan benang poliesteri berwarna hijau botol Dan untuk hakpennya saya pakai yang merek Tulip nomor 2. Saya sudah membuatkan alas untuk sarung botol rajut sini alasnya saya menggunakan tusukan double crochet dengan jumlah baris sebanyak 5 baris untuk tutorial membuat alas sarung botol rajut ini so, sudah saya buatkan di video saya sebelumnya silahkan teman-teman cek video saya yang sebelumnya sekarang kita akan masuk ke bagian badan sarung botol rajut masuk ke baris yang pertama sarung botol rajut kita buat dulu sat, rantai 2 1, 2 lalu di lubang yang sama dengan rantai kita buat half double crochet nah seperti ini lalu kita skip satu lubang, berarti lubang ini ya. Lubang ini kita skip, lalu kita lanjut. Lubang ini kita isi dengan dua half double crochet. Skip satu lubang berikutnya, dua half double crochet. Nah, seperti ini saya ulangi. kita skip satu lubang di lubang ini lalu lubang berikutnya di lubang sini dua half double crochet begitu juga di lubang berikutnya skip satu lubang di lubang berikutnya lubang sini dua half double crochet Nah cara ini kita ulangi di setiap lubang ya teman-teman sampai nanti kita bertemu lagi dengan lubang yang terakhir ini. Oke selamat mencoba. Saya sudah sampai di ujungnya. Ini adalah lubang terakhir. Berarti di sini kita skip ya. Ini 2 HDC tadi skip lalu kita akan menutupnya dengan slip stitch kita slip stitch di lubang rantai yang kedua nah selesai baris yang pertama sekarang kita lanjut baris yang kedua kita buat dulu rantai 2 1 2 lalu masih di lubang yang sama dengan rantai ini kita isi dengan HDC atau half double crochet nah seperti ini lalu untuk selanjutnya kita akan membuat HDC di nah di sini, di lubang double HDC inkred kita buat tadi. Di sini kan ada dua, pasti akan kita isi di sini. Yang di sininya kita tinggal, kita lanjut bagian yang ini. Di sini juga akan kita isi dengan dua half double crochet. Ingat ya, teman-teman, di lubang half double crochet yang dua ini Jadi kita ambil yang di tengah-tengahnya ini isi juga dua half double crochet nah seperti ini jadinya selanjutnya kita juga akan mengisi di bagian sininya di lubang tengah-tengah dua half double crochet ini di halde kursi -hal yang pertama, ini yang kedua tadi. Jadi kita isi di bagian tengahnya ini. Yang ininya kita tinggal. Jadi di sini kita isi. Satu, dua. Lubang berikutnya juga begitu. Lubang yang ketiga, di sini. Satu, dua, begitu juga berikutnya satu, dua. Nah, teman-teman, silahkan melanjutkan membuatnya sampai ke lubang yang terakhir ini nanti bertemu di lubang yang terakhir ini oke teman-teman selamat mencoba saya sudah sampai di ujungnya sekarang kita tutup dulu baris ini dengan slip stitch kita slip stitch di lubang rantai yang kedua nah ini hasilnya untuk baris yang ketiga Sampai seterusnya Atau setinggi Sarung botol rajut yang akan kita buat Kita ulangi saja Motif atau pola Baris yang kedua ini Kita bikin rantai dua dulu Lalu dua lubang yang sama HDC Lalu kita lanjutkan membuat HDC Di lubang nih Di lubang ikreas Tadi Di bagian yang tengah-tengahnya Di antara HDC yang satu dan kedua Tampil yang tengah-tengahnya oke, teman-teman. Selamat mencoba dan selamat melanjutkan. Saya sudah membuatkan sarung botol rajut dengan motif yang sama seperti tadi setinggi ini. Ini bagian atasnya, saya coba padukan dengan warna hijau stabilo. Untuk selanjutnya, saya akan buatkan bagian handle -nya. untuk handle-nya. sini kita buat SC atau empat single crochet. Kita buat secara bolak-balik. Kita rantai satu dulu, lalu di lubang ini kita buat single crochet. Satu, dua, tiga, empat, lantai satu, lalu kita putar atau kita balik, kita lanjutkan membuat empat single crochet. 4 lantai satu, kita balik kita ulangi membuat single crochet ini bolak balik sampai ke panjang handle yang kita inginkan oke teman teman silahkan membuat handle nya dan selamat mencoba Handlenya sudah selesai saya buat ini panjangnya ada sebanyak 73 baris jika teman-teman ingin lebih panjang lagi silahkan bisa ditambahkan atau jika ingin lebih pendek bisa dikurangi sekarang kita akan kita jahitkan bagian yang ini oke sekarang kita jahitkan dulu ya saya sudah selesai menjahitkan bagian hendelnya seperti ini hasilnya sekarang bagian sarung botol rajut ini akan saya tambahkan dengan aplikasi bunga rajut aplikasi bunga matahari seperti ini ini nanti akan saya jahitkan saja teman jika ingin menempelnya dengan lem boleh tapi saya rasa lebih kuat jika kita jahitkan dan video tutorial untuk aplikasi bunga matahari ini nanti akan saya share di channel saya jadi tetap terus stay tune di channel saya oke sekarang akan saya lanjutkan untuk menjahit ini dulu untuk menjahitnya kita gunakan yang senada dengan bunganya Aplikasi bunga mataharinya sudah selesai saya jahitkan ke bagian sarung botol rajut. Seperti inilah hasilnya. Nah, sekarang saya akan mencoba pasangkan ke botol. Nah, Tara, sarung botol rajut dengan motif sederhana dan hiasan aplikasi bunga matahari sangat cantik ini sudah selesai bagaimana pendapatkan kawan tulis di kolom komentar ya. dan jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara klik like subscribe, komen dan juga share ke media sosial kamu agar banyak teman-teman perajut kita yang tahu bahwa di sini ada tutorial sarung betul rajut. Terima kasih. Wassalamualaikum.